Tetaplah saling mendoakan, meskipun sudah tidak lagi sejalan. Anggap saja kisah yang kemarin adalah takdir yang sudah dituliskan oleh Tuhan, agar kita dapat mengambil satu pelajaran untuk saling memaafkan. Tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dia bukan malaikat yang selalu berbuat benar, dia juga bukan setan yang terus-terusan melakukan kesalahan Dia hanya berbuat hilaf Yang mana perbuatannya itu bagian dari takdir yang harus berjalan Takdirmu dengannya bukanlah untuk hidup bersama Tapi hanya sekedar untuk dipertemukan saja Agar kamu dapat belajar lebih baik Dan mempersiapkan diri untuk jodohmu yang sebenarnya Yang telah disiapkan Tuhan kamu berhak bahagia dengan seseorang yang bisa menghargaimu, menghormati pendapatmu, selalu mendengar keluh kesamu, yang mau berterima kasih kepadamu setiap hari atas segala kesabaranmu dalam kesetiaan. Kamu tak perlu buang-buang waktu dan emosi dengan marah dan menebar kebencian kepadanya atas segala pengkhianatan yang ia lakukan. Di depan sana, ada seseorang yang disiapkan Tuhan, sedang menunggumu di pintu kebahagiaan yang baru. Sambutlah dia dengan kasih dan sayangmu.